Puji nama Tuhan kita boleh bertemu kembali Jemaat Tuhan di Diaspora Populas dan seluruh pemirsa Yang saya sampaikan kita pada hari ini adalah tentang Bagaimana kita memiliki keyakinan yang teguh Memiliki keyakinan yang teguh dasar firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 mengatakan demikian bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan firman Tuhan ini sangat luar biasa dimana pada dasarnya kalau kita melihat latar belakangnya di sini Yeremia menyampaikan firman Tuhan ini ketika ia melihat bangsa Yehuda mereka awalnya percaya kepada Tuhan mereka mengandalkan Tuhan tetapi akhirnya mereka meninggalkan hal itu dan justru mereka mau mengandalkan diwa-diwa bahkan raja-raja pada saat itu mereka mengalami sesuatu yang sangat tidak baik dalam pekerjaan kehidupan mereka saat ini kita bisa bicara tentang bagaimana keyakinan kita yang teguh Khususnya dalam situasi-situasi kita juga saat ini, masa-masa yang kita jalani saat ini, di mana firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Seperti apa kita mengandalkan Tuhan? Seperti apa baga bagaimana menaruh harapannya kepada Tuhan? Kalau kita melihat di dalam Yeremia pasal 17 ayat 6 dan juga ayat yang kelima dikatakan di sana, bagaimana Yeremia mengontraskan kehidupan bangsa Yehuda pada saat itu, di mana digambarkan mereka kehidupan mereka seperti mengandalkan diri sendiri, mengabaikan tentang firman Tuhan. Mereka percaya mengandalkan kekuatan mereka sendiri, dan itu dikatakan Yeremia, mereka seperti padang gurun. Mereka seperti lem, semak bulus yang senantiasa dalam kekeringan, sangat berbeda, sangat kontras sekali dengan orang yang mengandalkan Tuhan. Di ayamnya yang ketujuh dan delapan, di sana disampaikan bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bisa saja dalam kehidupan kita juga mengalami masa-masa sulit, mengalami masa-masa berat, tetapi bagaimana orang yang memiliki keyakinan yang teguh? Saya percaya bukan seperti seperti semak bulus tadi yang mengalami kekeringan, tetapi orang-orang yang memiliki keyakinan yang teguh seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air tetap memberikan buahnya yang dimana akar-akarnya ya mencari makanan di dalam air sehingga yang menghasilkan buah bahkan daun yang daun yang lebat. Begitu sesungguhnya kita sebagai orang percaya. Ketika kita percaya bahwa firman Tuhan, kekuatan kita, firman Tuhan adalah merupakan uh, salah satu yang menjadi, uh, memberi penyemangat bagi kita sebagai orang percaya. Bahkan di mana ia berjanji, firman Tuhan, ya dan amin. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Mari dengan situasi khususnya, Negara kita saat ini dilanda oleh wabah virus Covid-19. Khususnya bagi kita sebagai orang-orang percaya agar iman kita semakin teguh, agar keyakinan kita semakin teguh. Sebab di dalam Amsal ya, di dalam Amsal 16 ayat 20 dikatakan di sana, siapa yang memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan. Jadi dengan masa-masa sulit saat ini yang kita hadapi, masa-masa di mana kita stay at home dalam hal ini, belajar di rumah, beribadah di rumah, bahkan bekerja di rumah. Sering sekali kita mengalami kekhawatiran, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Percayalah Tuhan yang menyediakan bagi kita ketika kita memiliki keyakinan yang teguh. Bahkan mengandalkan, memperhatikan firman Tuhan. Jangan kita seperti bangsa Yehuda. Yang mengandalkan kekuatan mereka, mengandalkan hikmat mereka sehingga mereka jatuh dalam kesesakan. Bahkan mereka sungguh-sungguh seperti semak bulus yang mengalami kekeringan. Kehidupan kita sebagai orang percaya bukan seperti itu. Tetapi mari kita memiliki keyakinan yang teguh. Mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab kita percaya bahwa sungguh kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Artinya pada musimnya dalam situasi apapun. Masa-masa sulit apapun. Kita pasti menghasilkan buah ketika kita apa? mengadalkan Tuhan. Memiliki rasa percaya diri. Juga keyakinan kita. Jangan mengalahkan kepercayaan kita kepada Allah Karena kepintaran kita Karena kemampuan kita abakan mungkin jabatan kita Tidak Tetapi mari kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan Mari biarlah iman Tuhan ini Boleh menjadi berkat bagi kita Kita adalah orang-orang yang percaya Menjadi orang pemenang Khususnya di dalam menjalani hari-hari kita Khususnya masa-masa yang sulit ini Mari kita mengandalkan firman Tuhan. Memiliki iman yang teguh. Jangan biarkan rasa percaya diri kita. Menggantikan keyakinan kita. Menggantikan kepercayaan kita kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati.